Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Salam satu hobi Salam budidaya Oke sahabat Di dalam berbudidaya ikan di kolam itu tentunya ada beberapa macam cara atau sistem Dan yang pasti dari Cara-cara uh, atau sistem-sistem itu Uh, sebuah upaya untuk meningkatkan keberhasilan sahabat di dalam melakukan budidaya, yang tentunya dari uh, beberapa sistem itu ada kelebihan juga ada kekurangannya. Sahabat memilih memakai sistem yang mana sesuai dengan... Uh, Prinsip dan alasan sahabatnya di sini, saya eh, menggunakan atau memilih dengan menggunakan sistem ras atau sirkulasi sahabat. Dalam melakukan eh, budidaya, saya memiliki dua buah opsi, sahabat ya, dan mana yang saya pilih terlebih dahulu antara pakan atau air, maka saya akan memilih mendahulukan atau mementingkan air, sahabat. Dan saya keresbahwi di sini saya eh, yang saya maksud di sini adalah air yang sehat. Tentunya eh, mana mungkin kita memelihara ikan tanpa air. Oke, sahabat tumbuh kembangnya itu tergantung dengan kesehatannya ya sahabat ya dan itu adalah sebuah prinsip yang saya terapkan eh, di dalam saya melakukan budidaya ikan Oleh karena itu saya eh, tetap memilih dengan menggunakan sistem ras meskipun banyak yang mengatakan bahwa biaya di dalam budidaya memakai sistem RAS itu cukup lumayan mahal dari segi operasionalnya akan tetapi karena saya masih dalam tahap belajar pemula saya memilih titik aman atau kenyamanan di dalam saya melakukan budidaya sebab alasan saya saya lebih nyaman ketika terjadi pemadaman listrik sahabat dan itu pun sudah terbukti sahabatnya bahkan e, berulang-ulang kali bahwa saya daerah saya itu sering terjadi pemadaman listrik akan tetapi meskipun alat bantu untuk meningkatkan Eh, kadar oksigen yaitu sumber aerasi yang tergantung dengan listrik itu mati itu padam Akan tetapi ikan-ikan saya masih dalam keadaan yang aman Sehat dan eh, belum seberapa pengaruh Dan itu sebagai alasan sederhana saya mengapa saya memilih menggunakan atau memakai sistem RAS dan juga sudah terbukti bahwasanya ikan-ikan saya jauh lebih cepat besar dibanding dengan e, ikan yang ada di kolam teman saya dalam waktu tabur benih yang sama, akan tetapi e, memakai sistem yang berbeda. Selain itu, saya memiliki alasan lain eh, yang pasti tentang kualitas, yaitu kualitas ikan hasil budidaya. Karena pesaing yang ada di daerah saya itu adalah ikan laut, sebab daerah saya juga penghasil ikan laut, sahabat. Oleh karena itu saya selalu berupaya Untuk menjaga kualitas ikan ikan saya Hasil panen saya Dan saya berharap dengan menggunakan sistem ras ini Ikan ikan saya tetap terjaga kualitasnya Dengan uh, mengkondisikan kebersihan airnya sahabat Oke sahabat uh, terima kasih sudah menonton Dan uh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi sahabat-sahabat yang ingin berbudidaya ikan. Terima kasih bagi sahabat yang belum subscribe, di subscribe, like serta komen. Jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya agar selalu, saya selalu bersemangat untuk membuatkan video-video yang baru baik di ram saya berbudiraya ikan bergonsai dan adakalanya saya mengunggah video-video tentang destinasi wisata yang cukup menarik, cukup menantang untuk sahabat kunjungi oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh